dan tata laksana tentang ventilasi. Nah, makanya materi airway ini dimasukkan oleh tim. Ya, jadi teman-teman uh, akan uh, belajar tentang airway management. Ini tata laksana pasien kritis di ruang covid -19. itu itu dan pasien dengan kritis kondisinya ini penggunaan non-invasive ventilasi atau dan hpnc, high pembatasan cairan posisi front pada pasien ya jika tindakan ini jadi perbaikan lanjutkan tindakan yang lainnya kalau tidak ada perbaikan maka dilakukanlah pemasangan ventilator nah di ruang isolasi penyebab potensial terjadinya aerosol selama tata laksana, berhubungan dengan tata laksana jalan napas ini ada beberapa peristiwa yang menyebabkan terjadinya aerosol, misalnya pasiennya mengalami batuk, bersin, mengeluarkan dahak. Penggunaan non-invasif ventilator maupun ventilator sendiri ini resiko untuk terjadinya paparan aerosol. Penggunaan daripada HFN juga, heksana oksigen juga ini resiko terjadinya aerosol. Kemudian perlakuan atau pemberian daripada nebulizer ya. Ini resiko terjadinya aerosol, kemudian eh, RJP maupun intubasi, apalagi dan intubasi itu terjadinya aerosol. Ini beberapa eh, yang bersifat eh, potensial. Kemudian ada tindakan juga yang meningkatkan resiko terjadinya aerosol. Ini saat teman-teman di ruang pasien ada itu aerosol, kemudian maupun ini akan meningkatkan resiko terjadi aerosol. Makanya, memang tindakan yang baik supaya tidak terjadinya aerosol di ruang isolasi adalah penggunaan PPE yang tepat, personal protective equipment ya. Jadi dalam hal ini adalah APD yang baik supaya kita tidak terpapar ini teman-teman ini hanya buat uh, ini teman-teman boleh dipoto di ini jadi bahan apa uh, pemikiran teman-teman ini misalkan di kasus ya silahkan nanti kira-kira menurut teman ini mau diapain ini pasien ini ini pasien lagi diaturasi komosmetik pakai oksigen nasal pasien kemudian setelah minum kesadaran menurun kejang pasien terjadi tidak sadar kemudian nafasnya snoring gerakan dada tidak simetris apa yang dapat kita lakukan dan alat air, apa yang bisa dipasang oleh Saudara. Ini sebagai bahan renungan teman-teman aja nanti ya. Ini kasus dua ini pasien di ruang di intermediate, di ruang isolasi juga, ini pasien intubus terpasang oksigen simple mask. Saudara melakukan pemeriksaan tekanan darah, saturasi terbaca 90%. Berarti itu ada penurunan ya. Intervensi keperawatan apa yang akan Saudara lakukan? Ini silahkan aja enggak usah dijawab teman-teman sebagai bahan, gitu aja. Terfeksi, ya kasus tiga ini saya kira saya lewatin aja ini masalah dengan berhubungan dengan ventilator baik kita lanjut ke ini kalau kita berbicara tentang airway ini untuk saya kira teman-teman udah paham ya bahwa yang mempengaruhi sistem jalan napas itu atau respirasi itu dipengaruhi oleh lima faktor, ada struktur anatomi jalan napas, ventilasi paru, pertukaran gas kontrol respirasi dan transport gasnya itu sendiri, jadi bagaimana Oksigen bisa masuk dari luar sampai ke dalam jaringan dipengaruhi oleh lima faktor ini. Ya. Anatomi, transport gas, kontrol respirasi, pertukaran gas, maupun ventilasi paru. Saya kira untuk anatomi, saya tidak akan panjang lebar membahas, tapi kalau ada pasien-pasien yang menggunakan uh, assist device dalam hal ini ventilator, bagian daripada selang-selang ventilator, itu ada muruhan, uh, jalan nafas, ya. jangan dilupakan ya saya kira eh, langsung ini juga langsung nah ini masalah eh, paparan pe -pe daripada bagaimana oksin okay, kalau sudah masuk ke dalam eh, alveolus kemudian didistribusikan ke dalam sel ya kalau lewat aja ini bagaimana melakukan usaha front posisi kalau pasien dengan alat, alat bantu nafas ini ya dengan menggunakan endotracheal tube ini memang tidak bisa dilakukan sendiri mungkin teman-teman juga belum masuk ke area digital care-nya karena posisi-prone posisi ini sangat diperlukan pada pasien covid walaupun pasien dengan ventilator harus dilakukan. Ya. Nah, kita masuk ke airway management. Penetrosan jalan nafas adalah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan kontrol sertikal. Yang tadi sedikit Pak, Pak Yono menyampaikan hati-hati pada saat melakukan HD cinlitch ya kalau ada masalah di vertikal lakukanlah pakai jawstras jangan pakai tadi HD cinlitch ya sedikit lebih oleh. Oh, Ini membesarkan jalan napas itu dalam rangka supaya udara yang ke paru-paru itu bisa masuk dengan normal sehingga kecukupan oksigenasi dan ventilasi tercukupi. Jadi eh, bila terjadi jawaban jalan nafas, ini teman-teman ini harus mampu menilai dan melakukan intervensi. Tadi ada materi tentang EWS. Di situ ada juga bagian daripada airway-nya yang harus teman-teman nilai, ya. Jadi bagaimana kalau, kalau terjadi kegawatan pada e, sistem jalan napas? Nah, tujuannya adalah dalam rangka optimalisasi oksigenasi, ventilasi serta tidak terjadi komplikasi. Jadi kalau ada masalah di jalan napas harus teman-teman langsung tata laksana in kemudian tindakan tata jalan ini meningkatkan risikonya penyebaran virus secara aerosol ya jadi apa yang dilakukan oleh kita dalam tata jalan nafas bisa menyebabkan aerosiasi kenapa karena memang pada saat itu pasien mengalami kepil-bilisah gilis yang terjadi hipoksi Kemudian masker yang dipakai oleh pasien juga kita lepas. Kemudian posisi kita sebagai petugas akan berdekatan dengan pasien. Ya. Jadi tindakan tata laksana jalan nafas, umumnya adalah tindakan yang menyebabkan terjadinya aerosol. Jadi teman-teman ini harus lebih waspada, amankan diri dulu. Tadi yang dibilang oleh Pak Wahyono. Ya. Nah, jadi APD yang benar dulu pakainya dulu. Nah, di dalam pengelolaan jalan nafas ini terbagi kepada beberapa tahapan, Salah satunya adalah pemeriksaan jalan nafas. Kedua adalah memahami tanda-tanda kegawatan nafas. Ketiga, bagaimana upaya melakukan pembebasan jalan nafas. Dan selanjutnya adalah pemberian oksigen tambahan atau terapi oksigen. Dan selanjutnya pemberian bantuan nafas. Yang mungkin kita akan fokus di tiga ini, pemeriksaan jalan nafas. Memahami tanda-tanda kegawatan napas dan bagaimana upaya membebaskan jalan napas supaya potensinya baik. ya Ini pemeriksaan jalan napas. Ini masih dipakai ya. Jadi infeksi, palpasi, ovulitas, dan terkhusib pada jalan napas ini harus teman-teman lakukan dalam langkah penilaian terhadap kondisi jalan napas baik atau tidak ya karena jalan nafas tadi saya sampaikan mulai dari jurus ujung hidung kalau nafas kontan sampai arkeologis itulah jalan nafas yang harus kalian perhatikan ya samping itu pemeriksaan jalan nafas ini mengenai kecepatan pernafasannya juga harus ditulis berapa kali kedalamannya juga harus ditulis ya itu yang harus dilakukan uh, dalam rangka pemeriksaan jalan nafas kalau pasiennya pakai alat-alat bantu nafas misalnya pakai oksigen mask lihat uh, assist device-nya yang digunakan saya pakai oksigen simple NRM, lihat kantong NRM-nya ngembang atau tidak, kemudian oksigen, selang oksigennya masuk atau tidak, kemudian ini kalau pakai ventilator pengkajian terhadap selang-selang jalan napas juga harus dilakukan jangan sampai ada yang bocor atau obstruksi, jadi mungkin untuk pasien-pasien yang saat ini ada di isolasi kalian teman hanya bisa ngelihat kepada naik kembang naik turunnya dada ya jadi kalau dulu ada istilah look, listen, feel, rasakan listen mah harus mendekatkan ke hidung itu terlalu riskan psiko aerosol kemudian merasakan ini masih bisa dilakukan dengan menggunakan tangan sebenarnya ya jadi ini untuk evaluasi eh, kondisi jalan napas nah ini tujuan penelitian jalan lapas adalah ini agar kita harus mengetahui ada gangguan atau tidak dan bagaimana dan butuh apa e, intervensi yang harus dilakukan terhadap pasien tersebut e, kita harus mengenal juga kira-kira adakah obat yang dapat mempengaruhi bagus tidaknya jalan nafas ya kemudian e, kita harus menilai apakah jalan nafas pasien ini e, ada masalah misalkan lehernya terlalu pendek, karena mungkin nanti itu pasti agak sulit, pembebasan jalan nafas juga agak sulit. Ya. Nah, biasanya yang terjadi pada eh, gangguan jalan nafas, indikasi yang diperlukan adalah karena pasiennya gagal mempertahankan patensi. Ini ya. biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadar. Itu dia tidak bisa mempertahankan patensi jalan nafasnya. Jadi, terjadinya obstruksi. Atau pasien dengan assist, assist device, Halo, suara saya kedengeran masih? dengar Masih, ya. Dengar, Pak. Masih, Bapak. Nah, kemudian kita juga bagaimana supaya tidak terjadi aspirasi, kita juga mencegah terjadinya hipoksia, e ya. kemudian akses jalan nafas di si baru kita pantau. Nah, itu mengenai penilaian uh, airway. Sekarang bagaimana mengetahui tanda-tanda pasien itu gawat nafas atau tidak? Ini tengah tergantung ya, jalan napasnya itu parah. Sembatan jalan nafas yang tadi ada sedikit tahu, Mas Wahyono menyampaikan ada istilah yang, apa obstruksi sebagian dan obstruksi total ya. Kemudian, pasien itu juga sudah napas nafas, tingkat kesadaran pasien nih ada atau tidaknya upaya nafas dari pasien itu sendiri, jadi seberapa parah sembatan jalan napas dan adakah upaya dari kemampuan pasien untuk bernapas juga? Tanda-tanda adanya sumbatan jalan nafas yang mengancam kepada patensi jalan nafas adalah ini pasien biasanya ada suara ya, snoring atau mendengkur. Ini biasanya pada pasien-pasien yang sadar ini karena dia mengalami sumbatan karena pangkal lidah, ya. pangkal lidahnya yang lemah, kemudian dia menutupi jalan nafas. Nah, ini cara mengatasinya adalah tadi yang sudah saya sampaikan jenis head tilt itu dilakukan kalau tidak ada masalah gangguan vertikal, ya. Atau makanya dilakukanlah e, jawtrach itu. Atau kalau pasien jadi tidak sadar, dilakukanlah pemasangan yang namanya OPA orok karingal airway jadi, Nanti kita lihat di depan ada alatnya seperti apa. Atau bila perlu kalau memang perlu terjadi gangguan oksigen pasiennya dipasang endotracheal tube. Jadi menempur. kemudian seperti orang lagi berkumur ya, atau gargling istilahnya ini biasanya jembatannya adalah karena masalah adanya cairan ya, jadi kalau pasien aspirasi yang tadinya tidak pakai alat-alat e, itu jadi aspirasi nah ini terjadinya karenanya ada cairan di daerah hipoparing nah, bagaimana upaya kita untuk mengatasi jembatan ini kalau memang jelas bisa melakukan finger swipe ya membuka dengan cara menyakuan jari atau kalau teman-teman nanti di ruangan isolasi ada suction bisa melakukan pengisapan dengan pakai suction. Ini kalau jembatannya karena cairan. Kemudian ada tandanya adalah stridor atau crowing. Ini karena perikapuk jadi ini agak terlalu ke bawah. ke bawah jalan napasnya bagian bawah sehingga ini harus tindakan tindakan operasi ya kalau ada ini tindakan tindakan trastomi ini adalah tanda-tanda daripada adanya sumbatan jalan nafas yang mengancam terhadap kepatenan jalan nafas ini tanda-tanda klinis ya yang dari yang dari bawah ini nomor 4 ini ini nafas normal ya otot dada naik, retraksi gagag tigaannya sama-sama naik simetris ya. nafas napas normal, tidak ada tidak ada menggunakan otot-otot tambahan. Kemudian nomor tiga ini ada bunyi napas yang meningkat, adanya retraksi, ini udah mulai ada sumbatan jalan napas parsial. Bagian biasanya pasien-pasien pada asma nih nomor tiga ini tidak ada bunyi napas tapi tidak ada retake hebat napas ini pasien sudah napas total nih atau oh, pasiennya apno ini berdua kalau tidak ada tanda-tanda napas ya mungkin pasiennya apno ini ber satu ya satu kalau oh, ini masih ada usaha napas sedikit nomor dua kalau nomor satu udah pasiennya udah apno jika Sumbatan tidak teratasi maka pasien akan mengalami kelelahan dan akhirnya pasien tidak tertolong karena hipoksia jadi gangguan dirama PA kardiak arrest, Ini cara pembebasan jalan nafas, cara pembukaan mulut. Mulut dulu ya, ini cara pembuka mulut. Kalau tidak sadar, ini awalnya dikasih oksigen, dibuka jalan nafas dengan cara mungkin kalau ada sumbatan buka mulut dulu dengan cara melakukan cross finger bilang, pakai handphone ini cara finger, saya pilih ini hanya bisa dibaca dengan menyilangkan uh, telunjuk dan ibu jari ya jadi itu kekuatan untuk menahan kalau dia terbangun atau mau ada usaha uh, menggigit itu agak tertahan kalau belum ada alatnya pakai terus uh, ini ya kemudian kalau terlihat ada sumbatan karena Cairan sama kan pinjer fit ini kalau di, di lahan tidak ada alat ya kalau ada kalau di tempat isolasi nanti dipakai suction, suction juga ya. Ini capuan jari, saya kira ini kalau di lapangan, kalau tidak ada alat ya. Karena pasiennya, pasien muntah sehingga ada aspirasi. Kalau di lapangan yang tidak ada alat-alat. Ini kalau pasien mengalami muntah, kalau pasiennya sadar bisa dilakukan pemiringan kepala ya. Tapi hati-hati lagi kalau ada gangguan septic jangan di... Jangan dilakukan tindakan miring ya, karena agak resiko untuk terjadinya tambah parah mengenai persarapan pasien. Nah ini cara bagaimana cara untuk mempertahankan posisi jalan napas yang baik. Ini ada istilah pengaturan posisi kepala, yaitu melakukan ekstensi kepala. Ya. Ini bisa dilakukan dengan cara head tilt chin lift yang tadi. Head tilt chin lift. Eh, angkat dagu, eh, head till, kepala angkat, eh, dorong eh, ininya ya, apa, hidat ya. ya, itu namanya head till, cindir. atau dengan cara bersihkan wadah, jauh, trust, ini dari belakang, pasien, dorong rahang, ke depan, angkat dagu, dan ini yang dilakukan tanpa alat. Yang dua ini, kemudian yang dengan alat adalah pemasangan saluran napas oroparing atau opa ya guder rasa yang masih dari dulu itu opa atau nasoparing atau dilakukan intubasi atau dengan cara kita memberikan nafas pakai uh, bag Farmas gitu ya ini tindakan yang lainnya adalah rescom ini lebih urgent lagi dan nanti mungkin teman-teman di tiga poin ini harus bisa melakukannya ya kalau intubasi hanya pendampingan mungkin mempersiapkan alat yang mungkin diperlukan kalau nomor tiga ini teman-teman harus -teman bisa melakukannya saya kira karena ini di dalam materi BHD itu ada. Ini cara mempertahankan jalan pasca tanpa alat yang tadi saya sampaikan membuka jalan pas dengan proteksi cervical. Jadi perhatikan ada yang kecurigaan kita pasien mengalami eh, apa fraktur cervical atau tidak.